Juara 1 dan kemudian juara 2 di uh, Polda, Batam. Kemudian mencapai ke Popnas 2017 di Semarang. Yang Alhamdulillah saya bersama teman-teman saya berhasil membawa nama Kepri nomor 5. Ahlan TV, inspirasi emas, santri muda, bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Ahlan Memana telah menjadi Olahraga yang dianjurkan Dan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Olahraga memana telah menjadi salah satu Olahraga yang banyak disukai Dan digemari oleh para santri Walaupun memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi dan Membutuhkan konsentrasi yang tinggi Parahan tetap menjadi Olahraga yang digemari Oleh para santri loh Walaupun dalam lingkup pesantren Ternyata juga ada organisme panahan. Kali ini Saya sudah bersama dengan salah satu anggota Organisasi panahan pesantren Islam Arishat Atau yang disebut dengan Asrat Dengan Mas Rido Ahla. Ahlan wa sahlan Jadi Mas Rido Hmm, Sebenarnya apa sih tujuan didirikannya organisasi panahan Pesantren Islam Al-Irsyad? Oke, pertama-tama tujuan ya. Jadi tujuan pendirian Asrat adalah untuk menampung dan mewadahi orang-orang yang ingin memperdalam tentang panahan. Yang tentunya panahan ini juga merupakan sunnah Rasul kan. Nah di sini kita mewadahi untuk mereka belajar dan mengembangkan bakat mereka gitu. Untuk anggotanya sendiri sekarang sudah ada berapa kira-kira? Untuk kasarannya kita sudah ada sekitar 14 anggota, cuma untuk yang datang baru sembilan, karena yang lima lagi masih dalam kursus. Hmm, Kira-kira apa nih tujuan atau target santri dalam mempelajari panahan ini? Tentu saja target utama adalah untuk e, menyiapkan generasi-generasi yang akan meneruskan jihad bangsa, apa jihad Islam tentunya. Yang kedua ya untuk tuntutan pondok sendiri adalah untuk bisa berkiprah dalam Olimpiade olimpiada dan lomba-lomba seperti itu. Oh jadi target kita untuk menjadikan seorang santri ini memiliki jiwa yang tangguh sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan yaitu dalam memanah. Tentu saja. Untuk macam-macam latihannya ada apa sih? Jadi misalkan memanah target atau at apa saja? Jadi begini, ya, pertama-tama tentu saja kita ada briefing seperti yang tadi, lalu kita mulai ke pemanasan. Setelah pemanasan nanti kita terbagi menjadi dua karena di astrod ini ada yang horse bow dan ada long bow dan mereka memiliki materi yang berbeda tentunya. Namun secara secara umum ada latihan memegang panah, dan menarik dan lalu menembak. Tentu saja seperti itu. Yang terakhir mungkin ada kesan dan pesan untuk sobat Ahlan di rumah? Uh, untuk pa para sobat Ahlan di rumah Mungkin pesan dari saya adalah Terus carilah bakat terpendam yang ada di diri kalian Tentu saja bakat itu tidak bisa ditemukan secara mudah Namun tetap fokus dan terus kembangkan bakat itu Karena siapa tahu itu akan menjadi keunggulan Anda masing-masing Ya, terima kasih Mas Ridho atas ya, waktunya ya, ya. ya, Sobat Ahlan Mungkin itu saja wawancara kita terhadap Salah satu anggota penahan pesantren Islam Arsyad Setelah berbincang-bincang dengan salah satu anggota Organisasi Panahan Pesantren Islam Al-Irsyad Saat ini, saya sedang bersama dengan salah satu atlet Panahan Pesantren Islam Al-Irsyad Dengan mas siapa? Atal Haraka Bagaimana nih mas kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik Jadi gini, anda mau tanya Sebenarnya panahan itu olahraga apaan sih mas? Panahan ini olahraga yang diselahkan Nabi ya sebenarnya Dan olahraga ini juga termasuk olahraga yang melatih Fisik, kemudian fokus ya Ya, juga melatih kedua hal itu Yang kedua nih, kira-kira prestasi apa aja yang udah diraih selama karir, memanah selama ini Prestasi yang udah dicapai ya Kalau prestasi yang dicapai ini, Alhamdulillah udah memenangkan di beberapa lomba Mulai dari yang di sekitar pulau saya sendiri ya, di Batam Juara satu, dan kemudian juara dua di uh, Polda Batam Kemudian... Mencapai Ke Popnas 2017 di Semarang Yang Alhamdulillah saya Bersama teman-teman saya berhasil membawa nama Kepri nomor 5 Dan Alhamdulillah terakhir kemarin ini Lomba di uh, Semarang ya untuk daerah Alhamdulillah satu. Kira-kira butuh berapa, wak berapa waktu Untuk mencapai prestasi-prestasi tersebut Kalau masalah waktu sih Bisa dibilang lama Bisa dibilang sebentar juga karena Sering latihan aja sebenarnya Dengan sering latihan ini Akhirnya kita terbiasa loh Kita terasah Seperti pisau yang Tumpul dia, Sering diasah lama kan jadi tajam Nah kayak gitulah Persiapan apa aja sih Yang dibutuhkan Sebelum memulai memanah Sebelum memulai memanah Ya pastinya Pastinya kita harus mempersiapkan alat ya Mulai dari visir Mulai dari limbs, String dan sight segala macam ya Dan kemudian kita juga Pemanasan Terakhir nih bisa sebutin gak sih tips dan trik memanah? kalau tips dan trik ya tips dan trik cara memanah ini uh, kalau secara globalnya ya kita nih yang yang penting ini tenang tenang and stay fokus untuk seliminya mungkin kita bisa langsung praktek aja. Oke pemirsa untuk seliminya mari kita lihat bagaimana seorang Atalaraka dalam memanah. Stay tune. Ya pemirsa sekarang kita sudah siap nih. Yuk langsung aja kita lihat bagaimana dia memanah. Oke pemirsa, sebelum kita mulai memanah, yang pertama kali kita lakukan adalah memasang anak panah di nock. Melihat ke arah target, tenang, angkat dan tarik. Ya, kira-kira seperti itulah tata cara memanah. Ya pemirsa, sekarang saya akan mencoba bagaimana memanah diinstruksikan oleh saudara raka Jadi ini gimana mas? Oke, ini ada yang dia menurut. Berat juga ternyata ya. Kebalik, kebalik, masuk oh, kebalik. Nah, tangan kira pegang di sini. Oke, uh, bisa dipasang anak panahnya Yang knock-nya uh, dipasang di sini. oke ya. Tarik nih. Tariknya di sini. Uh, tiga jari, ininya masuk sini. Di antara, nah di antara dua ini. Digenggam, digenggam tarik tiga jari jadi tiga jari mas tiga jari nah tarik. Tarik. tarik tarik di dagu lepas ya ya pemirsa ternyata memanah tidak semudah apa yang kita bayangkan butuh trik strategi ketekunan dan tentu saja kesabaran dalam berlatih saya Emil Yusufi mewakili kru yang bertugas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and stay creative